guys kemudian okay, lagi saya Oke okay, kali ini kita akan mengukur ya karena lustrik PLN menggunakan hittimeternya digital ya nih oke okay. baca video semua terus video ini jangan lupa ikan subscribe ya semoga ya. video ini bermanfaat ya oke selanjutnya kita ukur kita ukur banyak ada Alvo, ini taspen ya oke okay. kalau bisa taspennya nyala kalau saja kita coba hmm. lampu ya enggak lampu oke okay, nyala guys irung saja, kita akan ukur. Masuk, guys, kita ukur. Ini, punya. Oke, listrik nyala ya tadi. ada harusnya. Jadi, guys, jangan ada yang kabel yang sampai terkelupas ya. Ini bisa kena sengatan, guys. Ah, ya yeah. <tuh> okay. ya pada 750 ya harus di atas 200 oke okay. kalau 200 guys nanti listrik ini kan 230-an jadi harus di atasnya 200 jadi 250 ya 750 volt kenapa kalau di 750 kalau di 200 nanti kan kurang tinggi guys ya nanti bisa menyebabkan avo sebatas rusak atau per ya kita taruh aja 750 ya Oke okay. kita pengukuran volt AC ya ini 250 Oke okay, antara dalamnya tandanya Safi ya Oke okay, langsung aja kita ukur. kelihatan guys. Ini, ini terserah ya bolak balik. Karena si AC kan gak ada kutub minven plusnya, jadi terserah mau. Hmm karena udah gurih ya Oke ini 9 Oke itu guys tegangannya baca langsung 230 ya tegangannya jadi AC ini 230 volt ya Oke baca ini tadi kebalik gak apa-apa guys Masal nih ya? salah takut balik karena ini nggak ada kutub minus dan plusnya Strik asing oke okay. oke okay, jadi harusnya 230 volt ya dari sirkulasi oke okay, guys itu saja video dari saya jangan lupa tekan like subscribe ya oke okay, semoga video ini bermanfaat kalian oke okay. assalamualaikum warahmatullahi